ketika di vlognya Usa Suki Albuguri persahabat ya tentunya harus Bilar langsung samperi Usa Suki dan cium tangan persahabat ya ketika abah Usa Suki Albuguri tentunya datang ke lokasi syukuran JWB2 persahabat ya ini tentunya sosok inspirasi buat kita semua para fans alhamdulillah kebanggaan kita persahabat yang selalu mencontohkan kebaikan buat kita semua ini tentunya adalah sosok inspirasi banget buat kita semua, semakin bangga. Masya Allah, bangga. Persahabat ya, melihat Rizky Billat tentunya yang semakin hari semakin tentunya mencontohkan kebaikan buat kita semua. For offense, dengan melakukan attitude yang baik, persahabat ya, masya Allah, mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Postingan tersebut dari repost kembali oleh akun Instagram HP Rakyat Kota Sultan. Di sini ada kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah kakak lihat Abah bahagia banget katanya tuh persahabat ya saking bahagianya. Cium tangan langsung persahabat ya kita semakin bangga kepada idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat kita lihat ada unggahan spesial juga ini alhamdulillah banget Rizky Bilar tentunya ada project terbaru nih tentunya iklan Konidin persahabat ya urusan batuk ingat Konidin nih jangan ingat Bilar <guluh> Alhamdulillah persahabat yang rezeki calon pengantin mudah-mudahan saja selalu diberikan kelancaran kesuksesan kebahagiaan buat Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans Yakni dari akun Nur Azizah yang berkomentar Alhamdulillah rezeki calon manten katanya Ada juga komentar lain dari kali ini yang berkomentar Konidin langsung sold out di Alfamart dan Indomarat pas persahabat ya kita doakan saja Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran kesuksesan buat Rizky Bilar dan untuk kekpop berikutnya para sahabat kita tentunya langsung mendapatkan info dari Lelya LESTI ini. Yang mana sore hari ini jangan sampai ketinggalan Saksikan Poles Kepo in LESTI Jam 5 sore ini para sahabat ya hanya di video Jangan sampai terlewatkan ini momen spesial kejutan spesial bahagia buat kita semua para fans ya ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh Dede OST. Disini mengatakan, wah, kalau ditanya gimana perjuangan Dede untuk meraih cita-cita, berada di posisi pertama di The Academy season pertama, lelahnya bukan main, pastinya, dan banyak banget lika-liku yang harus dihadapi. Nah, dari pengalaman ini, Dede jadi punya tips dan trik untuk menjadi juara di Lida deh. Penasaran kan apa aja tips? Dan triknya jangan lewatkan Poles Kepoin Lesti sore ini ya Tentunya Lesti Lovers, Belovers, Serta Lesta Lovers Jangan lupa pasang reminder kalian ya Poles Kepoin Lesti tentunya tayang setiap hari Senin dan Kamis Jam 5 sore ini Pak Sahabat ya Ini episode terbaru, ini kejutan banget Cara Ridek Lesti tentunya Untuk menjadi juara Tuh Pak Sahabat ya Yang tentunya ngefans banget sama dede harus dan wajib nonton Poles Kepo enlesi sore hari ini dan untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga ini ada unggahan ya tentunya spesial ketika di vlognya Ustadz Yuki Al -Buguri. Di sini kita merasa bangga juga war sahabat yang lagi-lagi tentunya Rizky Bilar sangat membanggakan Tentunya Rizky Bilar mengajarkan kita semua, tentunya untuk berselawat, bersahabat ya. Tentunya, salah satu impian Rizky Bilar memiliki mobil, tentunya dengan awali selawat bersahabat ya, yang punya keinginan bisa selawatin dulu. Bersahabat ya, mudah-mudahan tercapai. Amin. Ini adalah tentunya sosok inspirasi juga buat kita sampai ustaz juga. Tentunya sangat bangga sama Aristibilar tuh persahabat ya. Solawat terus, tentunya buat impian kita menjadi kenyataan. Amin persahabat ya. Untuk postingan tersebut post kembali oleh akun Instagram sendal putih bilar. Di sini juga ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Kakak mengajarkan kita the power of solawat. Jadi ini salah satu hal positif. Yang bisa kita tiru, jadi kalau mau apa-apa diselawiti dulu Emang gak salah pilih idola, makin bangga dan sayang aja sama kakakku Pak sahabat ya Sebenarnya adem banget melihat Rizky Billar dan Ustaz Sukial Bukuri Pak ya, mudah-mudahan saja kita selalu mendoakan Mudah-mudahan Leslar dan Ustaz Sukalbubri selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan juga persahabat ya, hari ini juga kita mendapatkan cinduk vitamin bahagia dari lesti dan Bilar. Tunggu saja info dan kabar terbarunya. Ini dulu informasi di sore hari ini persahabat bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.